Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama gue Temi Di channel Temi Ubur-Ubur Nah guys, kali ini Gue berada di Bantar Gebang Yaitu tempatnya di Sate Acidika. Nah, gue di sini mau mencoba uh, Kuliner yang ada Di Dika ini ya Oke, okay, gue merasa ngap nih Kayaknya harus dibuka dulu ya kali masternya Biar suara gue lebih jelas Dan lebih Uh, tajam terdengarnya ya jadi gue ulangi lagi gue berada di bantar Gebang di Jalan Pangkalan 2 ya Oke okay, tepatnya di warung sate Aci Dika nanti gue akan mencoba uh, kuliner kuliner kuliner di sini ya Oke okay, kita kita nanti bertemu dengan ownernya atau yang punyanya ya yaitu Kang Dika Oke okay. Oke okay, kita ketemu Kang Dika ya Halo Kang Dika, assalamualaikum. Halo Temi, Waalaikumsalam Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kang. Uh, gimana kata teman-teman? Gue uh, dapat informasi kalau hmm, di sini tuh uh, katanya ada kuliner, cemilan, terus makanan berat. Bener gak sih? Iya betul, bener banget. Apa aja itu? Ya ada sate aci, mie oseng, baklur, uh, rainbow, roti bakar rainbow. Terus ada uh, pokoknya banyak-banyak sih. Oh? Boleh dong, gue masuk ke warung lo itu Boleh banget Untuk nyobain aja cip, -cip sebentar ya Murah kan, murah kan? Murah-murah Murah katanya yuk. guys pokoknya Oke, okay, yuk Nah ini saatnya gue kepoin dia nih Di dapurnya Ternyata dia sendiri loh guys Tanpa ada pembantu atau yang asisten di India Jadi gue kepo banget nih Anak semuda kayak dia bisa ya, kerja sendiri gitu loh tanpa ada bantuan dari orang lain Tuh, buat teman-teman yang mau daftar jadi asistennya, silahkan mendaftar Semoga kalian bisa membantu Kandika <laughs> Wah, emangnya Kandika nggak keteteran ya? Hmm. Nanti kalau ada pelanggan yang lain Gimana nih Masa harus aku Aku kan gak bisa melayani orang <laughs> hmm, Aromanya udah tercium nih guys hmm, Kayaknya enak banget Wah tuh kan ada pelanggan tuh Yang mau beli Dia gimana nih Tuh anak kecil lagi Minta beli es Ya, semoga aja nggak gosong, tukang Dika. Hahaha, hmm, awas aja nih kalau gosong minta di diskon. atau nggak gratis. Hmm, sumpah loh, guys, aromanya ini wangi banget, bumbu khasnya itu loh, guys. Duh, jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet makan, kayaknya lahap banget nih, mana lagi lapar lagi. Wah, kita tunggu aja ya guys Ini loh guys Aku nemu Jajanan yang serba murah banget. Ya bersyukur banget deh, pokoknya tahu ketemu Kang Dika ini, cemilan-cemilannya sangat murah banget dan terjangkau. Hmm, enak lagi. Nah ini dia guys, ini osengnya sudah jadi. gue harus coba. Kalian juga yang di rumah datang ke sini aja di jalan Pangkalan 2. Aku cobain ya Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan enak. Hmm. Hmm. Guys, enak banget guys. Pokoknya kalian harus coba. Mantap deh. Ini mie oseng kayaknya jago juara di sini ya, jago jago banget pokoknya kayak ini. Pokoknya kalian kalau mau e, pesanan tinggal calling aja ada nomor yang tertera nanti di depan situ ya. Bumbunya pas. Terus di sini juga kayak daun-daun e, sawinya terus gurihnya dapat apalagi kalau dimakan sama timun ya. Hmm. Hmm. Wah, sangat kenyang banget pemirsa. Sumbang Sembil... kamu, hmm. pokoknya rasanya lezat banget. Kalian wajib coba. Hmm. Pokoknya harus cepet cepat kesini deh, pokoknya. Oke, teman-teman, kalian penasaran kan dari tadi? Gue manggil Dika, Dika, Dika. <laughs> Karena di sini ownernya emang punya uh, dia, kan? Jadi kita panggil ya, Kang Dika. Mari Kang Dika sini, Kang. Halo. Halo, ya. apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana rasanya? Drake, ya, uh, rasanya Duduk, kan? enak banget pokoknya ya. Uh, ini gimana sih cara bikinnya tadi, gimana? Sebenarnya cara bikinnya simpel. Ah. Cuman, ya, rempah-rempah kayak biasa, cabai bawang gitu. Terus cuman, uh, kita tergantung ngasih... Racikannya itu peeling kita, gitu. Oh, dengan peeling dan rasanya juga penuh dengan uh, cinta lah ya. Iya, eh, betul oh, Tapi sayang iyi. banget nih, sate acinya gimana? Makanya, aku ah? bilang kalau mau ke sini itu harus dari pagi. Wah, dari pagi ya. Iya. Tuh, teman-teman, dari pagi, cenah, hadiahnya. Ini, kalau ngomong, ngomong huh? uh, gimana sih, nih? Lokasinya? Ini lokasinya di Ciketing Sumur Batu. Ciketing Sumur Batu. Iya. Ya. Pangk Jalan Pangkalan 2 ya. Uh, uh, betul. Bantar Gebang ya, catat Bantar Gebang. Oh ya, mau tanya dong, ini uh, kenapa kepikiran buat bikin sate aci hmm. terus kayak mie oseng, cuma dua ya? Sebenarnya menunya banyak. Cuma ini pada habis semua, cuma tinggal ini. Ya, sayang gitu. banget pemirsa. Yeah. Gue penyesaan dong, sesal <laughs> yeah. Tapi enak kok, teman-teman. Ada sate aci, sada aci, enam doer, enam doer, mie oseng, mie oseng, enam satu, enam satu, enam pelangi, robak pelangi. enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, enam satu, satu, enam satu, enam satu, enam satu, satu, porsi satu, enam Iya. Wow. Sate aci satu, porsi terus, uh, roti rainbow nya itu sepuluh 10000 wow, murah banget ya uh, murah kan, murah, terus bakka. Terjangkau. Baklornya itu gede, segede piring ini cuma lima 5000 ah, cuma lima 5000 baklur ya? Uh, baklur oh, apa tadi? Baklor, bakar Baklor, baklur. baklur? sama robak robak, baklur sama robak itu so guys, pokoknya di Bantar Gebang ini uh, penjualnya anak muda anak muda milenial, terus uh, punya usaha Bagus banget nih buat teman-teman di rumah juga. Pokoknya uh, wajib wajib nyicipin deh. Patut dicontoh ya. Makasih. Ya, Kang, ya Bagaimana sih cara bikin usaha kayak gini? Terus kenapa kepikiran uh, buka usaha warung kayak gini? Ya tadi aku kerja, terus kontraknya habis dan habis terus. Nah aku kepikiran buat bikin usaha nih. Gimana caranya biar bisa. Tetap punya duit. Akhirnya ya. aku buka usaha kuliner kayak gini. Kayak oh. Gitu. Berarti modalnya dari uh, gaji terakhir atau pesangon ya atau gimana? Enggak, gaji terakhir aku tuh modal dulu cuma 500 ribu Ah, seriusan? Oh, wow, bisa gede kayak gini tuh. ini ya. teman-teman buat di rumah, anak-anak muda wajib dicontoh nih ya buat kayak gini kayak jadi enggak uh, apa namanya ketika udah menganggur atau putus kerja, kalian tuh bisa buka usaha aja kayak gitu ya. Setuju gak sih? kalau buat anak-anak e, muda dan pengangguran atau e, yang habis kontrak mendingan bu, usaha gitu jualan gitu Tujuan banget soalnya kita harus e, bisa berpikir terus kan ya soalnya kan hidup terus berjalan ya. nah, dan kita harus punya ide-ide yang cemerlanglah gitu. oh iya bagus nih ya teman-teman. Terus uh, mot, apa ya kata-kata motivasi buat teman-teman di rumah atau viewers-viewers uh, viewers aku aja, viewers viewers aku. <laughs> uh, gimana tuh kang, kang Dika uh, cara untuk memotivasi mereka supaya mereka ngikutin ayo uh, jalan untuk buka usaha kayak gitu. Pokoknya, e, kalau misalkan yang namanya usaha itu kan kadang-kadang e, naik turun ya, ya, kita tidak pernah menyerang. Pokoknya terus, terus, terus, dan sampai menemukan, e, menemukan sampai mana nih kita e, punya, apa namanya, kayak ibarat makan andalan ah. e, yang akan dipaparikan e, orang. Nah, di situ kita terus kembangkan, nanti juga akan e, ramai usahanya. Gitu. alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya. ya. E, tapi sempet ini enggak maksudnya sempet uh, gagal atau map map kata ya bangkrut gitu atau uh, di tengah-tengah jalan aduh omsetnya mulai menurun nih gara-gara pandemi gitu ada oh gak? banget itu pas pandemi itu aku benar-benar drop akhirnya iya. sampai uh, apa ya sampai bangkrut sih maksudnya sampai nggak bangkrut banget maksudnya tutup, uh, tutup berapa tutup tutup aku sebulan sebulan ya wow. yeah. ...tutup sebulan, terus akhirnya aku bangkit lagi uh, untuk mengembangkan lagi punya... ...jadi aku harus punya ide nih bikin makanan baru apa nih, biar orang tertarik kayak gitu. Yeah. Jadi aku bikin lagi menu-menu uh, baru kayak gitu. Inovasinya makin dikembangkan gitu yeah. ya. Jadi uh, Kang Dika ini sempat mengalami penurunan omset, sehingga dia uh, berhenti dulu mungkin ya. Uh, kayak gitu. Yeah, gitu. Oke, okay, segini dulu kayaknya teman-teman ya. Pokoknya teman-teman wajib kesini di jalan... Pangkalan, pangkalan semua batu. Ah, jangan lupa like, subscribe ya, teman-teman. Pokoknya, pokoknya mantep banget, gurih. Tapi sayang banget aku nggak nyobain Amin. sate asinnya, gitu. Nanti lain kali ya. Iya. Aku doain, mudah-mudahan usahanya lancar, diberkahi, dan banyak pengunjung yang datang ke sini, gitu. Amin. Bukan Amin. hanya orang-orang Bantar Gebang aja, tapi luar Bantar Gebang atau Kota Bekasi, bahkan. Kalau biasa seru Indonesia. Seru. Ya. <laughs> Amin ya. ya. Mudah-mudahan, ya, itu ya, teman-teman. Yeah. Oke, okay, see you next, ya. Bye.